Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada. Selamat malam Selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar menarik pastinya sahabat dari idola kita Let's see, Dan Rizky Bila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 Baiklah para sahabat sahabatnya selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin bahagia sekali persahabatnya dari idola kesayangan kita Ini ada cidukan lagi di Cianjur persahabatnya Bunda Lesti Masya Allah cantik banget ya Ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan Kebahagiaan yang kita rasakan dari idola kesayangan kita Masya Allah luar biasa Lesti kejora, tentunya penampilannya memang the best banget ya Outfit yang dipakai Selalu membuat kita kagum dan selalu membuat kita bangga Momen ini di oleh akun family anuskaleslar23 Bayang sekali tanggapan komentar dan respon juga nih para sahabat ya Dari para sahabat Yakni dari akun instagram Zara Andin satu mengatakan di kolom komentar Lesti itu mungil cantik putih katanya tuh para sahabat ya Masya Allah pokoknya kita bahagia sekali Alhamdulillah, persahabatan ya kita merapatkan asupan vitamin c dukan lagi nih dari idola kesengan kita. Doakan selalu yang terbaik persahabat dia ya, buat Leslar. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan.